Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada kabar spesial datang dari Langit Musik Satu jam yang lalu memposting foto Bunda Lesti sebagai pemenang sosial media artist of the years IMA 2022 Ada ucapan selamat ya untuk Bunda L dari Langit Musik Kita lihat kalimat caption yang dituliskan dan ini dia pemenang nominasi Sosial media artist of the year di acara bergengsi Indonesia Music Award 2022 by Langit Musik. Selamat Lesti Kejora. Terima kasih banyak atas dukungan sobat Langit Musik. Jangan lupa aktifkan nada sambung pribadi musisi favoritmu. Wah, wow, Allah Ucapan selamat langsung ya dari langit musik untuk sang kejora, Bunda Lesti yang memenangkan sosial media artist of the year di Ajang Indonesian Music Award 2022. Masya Allah semakin bangga, semakin kagum dengan sosok Lesti Kejora. Berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan informasi ada tentunya Celebrity of Deers 2022 polling online untuk Bunda Lesti dan Papa Bi persahabat ya, yuk sama-sama untuk warga Konoha, voting Bunda Lesti dan Papa Bilar di Celebrity of Dears 2022, kita simak dulu persahabat ya, Celebrity of Dears 2022 setelah sukses di tahun sebelumnya dengan jumlah suara 500 ribu yang masuk kini tim update banget kembali mengadakan polling online bertanjuk Celebrity of Dears 2022 dimana polling dibuka mulai hari Sabtu 1 Oktober sampai 12 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Perat dan senang atas permintaan dari pihak sponsor polling online ini dibuka hingga tanggal 12 Desember 2022 Celebrity of New Year's merupakan sebuah ajang polling online tahunan yang diadakan oleh update banget di mana menutup tahun 2021 untuk memberikan apresiasi bagi para selebritis Indonesia yang telah berkarya sepanjang tahun 2022 mulai dari aktris, aktor, penyanyi, presenter, atlet hingga ajang kecantikan. Ada sebanyak 70 kandidat yang berhasil, update banget, kumpulkan. Lantas selebriti siapa saja kah yang menjadi idolamu atau favorit kamu sepanjang tahun ini? Wow persahabat ya Tentu nama idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya Ini tentunya masuk sebagai kandidat Celebrity of the Earth 2022 Yuk voting bunda Lesti ke juara ya kita dukung, kita voting mudah-mudahan Bunda L tentunya mendapatkan predikat sebagai celebrity of the year 2022. Untuk sementara persahabat ya Bunda Lesti di sini kita lihat di urutan 10 persahabati ya dengan vote 430 yuk sama-sama terus kompak, buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha. Yuk sama-sama kita support karya-karya Bunda Lesti ke Kemudian, bersama disimbang juga nih. Ada postingan spesial dari Kak Rose, anak 24 setahun yang mengunggah postingan kado untuk abang El. Wah, masya Allah, kita lihat juga bersahabat ya. Di sini ada kalimat juga yang dituliskan, "Alhamdulillah, amanah dari orang-orang baik sudah disampaikan ke tujuan." Terima kasih, orang-orang baik. Semoga berkah dan diganti rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu SWT. Amin. Sudah terakhir, terima kasih, Bunda Balkis. Waradila, udah nemenin kegaharu bertemu Opa Oji. Makasih buat Andrianan. Kuenya spesial buat Ayang Oji. Wah, wow, masya Allah banget ya. Alhamdulillah, persahabat ya, untuk kadonya sudah diterima oleh pihak Rizky Billar dan Bunda L yaitu Oji, Masya Allah banget ya Semoga berkah barokah Kita lihat juga tuh persahabat ya Kado spesial untuk BBL Ini tentunya selalu membuat kita kagum dan bangga dengan fanbase yang luar biasa yang selalu kompak yang selalu solid untuk selalu mendukung Leslar Family Kemudian juga persahabat sini ada kabar yang membuat kita juga ikutan geram banget ya kita lihat di unggahan Papa Bilar. Papa B ini memposting kalimat komentar dari haters dan netizen yang selalu memfitnah. Kali ini Papa B juga memposting sebuah bukti pembayaran mobil Lamborghini bersahabat. Kita lihat dulu, persahabat, ya, kalimat komentar dari Tasha BR, unskore 14. Ini tentunya netizen yang selalu nyinyir kepada Rizky Villar. Komentarnya, Udah numpang hidup sama Bini dibanting pula Itu kata-kata yang membuat geram Rizky Villar. Kita pun pastinya, persahabatnya, ikutan geram banget dengan netizen satu ini. Kita lihat juga Papa B menuliskan sebuah kalimat. Soal dibanting, Lu ada dengar kata di Banting gak di press release terakhir dari Kapolres? Logikanya, ketika gue mampu beli sesuatu yang gue pengen pakai uang gue sendiri, kenapa gue masih numpang hidup sama istri? Ini masih sedikit fakta yang gue kasih. Kalau gue beberin yang lain jangan kejang-kejang aja lu. Dibilang cicil cicilan dibayarin istri lah. Gua bukan orang kaya, tapi insya allah, gua tidak pernah terlibat riba. Itu kalimat yang diunggah yang ditulising oleh Papa Bilar. Di sini ada buktinya, persahabat ya. Rizky Bilar melakukan pembayaran mobil Lamborghini persahabat ya senilai 6 miliar 425 juta rupiah. Ini cash persahabat ya Bukan nicil, bukan kredit Kita tentunya persahabat ya doakan Mudah-mudahan Papa B selalu sehat Selalu diberikan kesabaran Dengan ujian dan cobaan yang selalu datang Kita lihat juga persahabat ya Di postingan selanjutnya Papa Bilar Kembali Papa Bilar mengunggah persahabat ya Postingan penarikan dan tentunya pembayaran di rekening BCA-nya, para sahabat. Kita lihat juga kalimat yang diunggah. Biar nggak dibilang paling juga uang istri yang bayarin. Ada kalanya gua lelah juga terus dikata-katain. diam gua salah. Sekarang gua tipis-tipis pil aja ya. Itu kalimat yang diunggah juga oleh papa B. Ini bukti pembayaran bahwa ini adalah real, fix uangnya Rizki Bilar bukan uang lesti, para sahabat ya. Untuk netizen yang selalu nyinyir sahabat ya hati-hati berkomentar, jangan sampai menyakiti hati seseorang. Yuk, sama-sama kita sebagai Vesjati doakan Leslar, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dikuatkan. Amin. Kita masih menunggu cidukan dan tentunya kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.